Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadada Allah. Sila la ilahi lallahu wa la sharika lah wa ashadu muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salli mabariq ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaminin. Jemaah sekalian rahimani warahmatullahi wabarakatuh. Masih berkaitan dengan pembahasan ahamiyah al-ilm fi hayatinnas yaitu pentingnya ilmu dalam kehidupan manusia. Maka di sana ada suatu ibarah ada satu kalimat yang cukup indah yang menggambarkan kepada kita bahwasanya memang ilmu itu sangat penting bagi kita yang mana disebutkan bahwasanya ilmu itu adalah sesuatu yang bisa menerangi akal pikiran kita jadi akal ini seakan-akan butuh diterangi yang mana dengan ilmu tersebut bisa merubah cara berpikir bisa merubah cara berpikir seseorang jadi, ketika dia memiliki ilmu, seseorang itu bisa memikirkan perkara-perkara yang ada dari segala sisi yang ada. Jadi, dipertimbangkan juga masalah masyarakatnya. Tidak terburu-buru dalam memberikan keputusan ketika menghadapi berbagai masalah yang dia hadapi. Hingga tidak terburu-buru dalam memberikan hukuman. Bagaimana pula orang yang memiliki ilmu tidak terburu-buru? Ketika menerima berita-berita yang tersebar, berita-berita hoax, maka dia akan kembalikan kepada para ulama, ya, dalam ayat dalam Al-Quran. kita saja, ahum amrul amni al ada Orang-orang itu biasanya, ketika menerima, apa, menerima berita tentang keamanan dan rasa takut, ada um Itu disebar atau <tuhu> kalau saja dikembalikan kepada Rasulullah dan ulil amr orang-orang yang berkepentingan maka mereka akan bisa mengambil istinbat ya ngambil bagaimana langkah yang terbaik menghadapi berita yang ada jadi seperti itulah ilmu dan juga ilmu ini adalah dia bisa membuat manusia itu atau seseorang itu memiliki target dalam kehidupannya memiliki tujuan dalam dalam kehidupannya maka sebagaimana kalau kita kembalikan kepada perkara ilmu agama ini maka dia akan menjadikan dalam kehidupannya itu ada jadwal-jadwal taklimnya yang dia berkaitaskan itu ilmu apa dulu yang dia harus pelajari kemudian setelah itu meningkat kepada ilmu yang lebih tinggi lagi dan seterusnya maka dia bisa jadwalkan kehidupannya itu kehidupan ilmiah yang ada pada dirinya nah maka bagaimana beberapa penjelasan para ulama yang sebagaimana disampaikan dalam perkataan Muaz bin Jabal dia mengatakan ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyiah jadilah ilmu karena dalam ilmu itu bisa kita mendapatkan khasyiah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala Wahatulabahu ibadah dan mencari dan menuntut ilmu itu adalah ibadah. Wamudakor tuhuh tasbih dan ketika kita bermudakor berbincang-bincang membahas tentang perkara ilmu itu bagikan tasbih bagikan kita bertasbih mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Walbastuan mu jihad dan membahas tentang perkara ilmu itu adalah jihad. Hitung jihad. Membela agama Allah Subhanahu Wataala. Wataali muhliman la yaalam sodakah? Dan ketika kita ajarkan ilmu yang kita fahami kepada orang lain, itu bernilai sedekah. Bernilai sedekah. Wabahku huliyah lihi kurbah. Dan bagaimana kita berusaha mengerahkan ilmu ini, atau kita berusaha untuk mendapatkan ilmu tersebut kepada orang-orang yang ahlinya, maka itu merupakan kurbah itu ibadah yang dengannya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena maalimul halal wal haram ilmu itu dah dia bagaikan maalim bagaikan tanda-tanda yang memberikan tanda kita ini halal ini haram yang mengajarkan kita tentang halal dan haram manarusabilul jannah ilmu itu bagaikan menara menara yang menunjukkan kepada jalan menuju menuju surga. Dan seterusnya, ini panjangnya eh, pembahasan eh, namanya, perkataan daripada Muad bin Jabal ini. Masyaallah. Demikian pula perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala beliau mengatakan al-aaminu ala, Al ala ghairi ilmin kas ala ghairi tariqin. Orang yang beramal kalau dia beramal itu tanpa ilmu dia bagikan orang yang berjalan tapi salah jalan. Dia berjalan kepada satu tujuan tapi salah jalannya. Itulah orang yang beramal tanpa tanpa ilmu. Dan orang yang beramal tanpa ilmu kata Al-Hasan basri ini juga, al ilmin yufsilu Orang yang beramal tanpa ilmu itu maka kerusakan yang dia timbulkan itu jauh lebih besar jauh lebih banyak daripada apa yang dia perbaiki. Fatlubul ilma talaban la tadurru bil ibadah. Maka kalau menuntut ilmu, tuntutlah ilmu yang tidak tidak akan merusak ibadah yang kamu lakukan. Jadi ketika kita menuntut ilmu justru dengan ilmu itu akan menyempurnakan ibadah kita kepada Allah karena kita sesuai dengan syariat, sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. alaihi wa tubul ibadah tolaban la tagiru bil ilmi dan ketika kamu beribadah ya carilah ibadah ibadah yang tidak mengelisihi ilmu kamu, yang tidak merusak ilmu kamu artinya beribadahlah sesuai dengan ilmu yang ada sesuai dengan ilmu yang syariat telah tetapkan nah Fa inna qauman talabul ibadah wa ilma hatta kharaju bi asyafihim ala ummati Muhammadin. Karena didapati ada kaum oh, dari kaum muslimin yang mereka mencari ilmu tapi salah. Ya. Atau talabul ibadah maksud saya. Mereka mencari ibadah, menganggap apa yang mereka amalkan untuk ibadah, tapi ternyata hasil daripada ibadah yang dilakukan lakukan itu adalah di, mereka keluar dengan membawa Pedang-pedang mereka justru menghadapi kaum Muslimin sendiri, justru menghadapi kaum Muslimin sendiri. Itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Wallahu <tod> taala bul ilm alam yadulhum ala maafalo. Kalau memang betul-betul mereka benar ilmunya, diawali dengan mencari ilmu yang benar, maka ilmu itu tidak akan menunjukkan kepada apa yang telah mereka lakukan sekarang ini, dari kerusakan yang ada. Nah. Demikian pula al-Imam Ibnu Al Qayyim rahimahullah itu berkata kullu ma fil Qur'an madhun lil 'abdi wa min thamratil ilmi Setiap dalam Al-Qur'an ada penyebutan tentang pujian kepada seorang hamba maka itu adalah hasil dari ilmu yang dia dapatkan jadi ketika dalam Al-Qur'an disebutkan pujian seorang hamba dari Allah Subhanahu Wa Taala maka tidaklah pujian itu kecuali hasil dari ilmu yang ada pada hamba tersebut. Pokulumafih minzamil abdi, wahuminsan merotil jahali. Dan setiap ada penyebutan celahan kepada seorang hamba yang disebutkan dalam Al-Qur'an maka itu tidak lain pastilah dia merupakan samroh. Hasil daripada kejahilan yang dia miliki, kejahilan yang dia tidak berusaha untuk mengangkatnya, maka ikhwah sekalian rahimani rahmatumullah, maka cukup jelas bagi kita bagaimana pentingnya ilmu ini. Yang Dengan hal ini, insyaallah membuat kita semakin semangat untuk membekali diri kita dengan ilmu, untuk bagaimana kita mengkondisikan diri kita di atas ilmu. Untuk membuat jadwal-jadwal rutin aktivitas kita seharian itu, ada padanya jadwal-jadwal menuntut ilmu, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pembahasan yang kedua adalah Ta'riful ilmu, pengertian tentang ilmu. Apa sih ilmu? Itu sebenarnya apa hakikat daripada ilmu? Syekh Muhammad bin Soleh al uthaymin rahimahullah menjelaskan, secara bahasa ilmu itu adalah... Idraku syai' 'ala mahu 'alaihi idrakan jaziman. Dia telah mendapat sesuatu 'ala mahu 'alai sesuai dengan hakikatnya. Idrakan jaziman dengan pengetahuan yang pasti. Bahwasanya sesuatu tersebut memang hakikatnya begitu secara pasti. Itu itu secara bahasa. Idraku syai' 'ala mahu 'alai idrakan jaziman. 6 Adapun secara istilah maka ilmu itu dia sama dengan ma'rifah, pengetahuan. Ya. Dan dia adalah dizul jahal Dia merupakan lawan daripada kejahilan. Bahkan di antara ulama ada yang mengatakan bahwasanya innal ilma min bil ayyaraf. Ilmu itu sangat jelas, tidak butuh untuk di Berikan definisi, kerana ilmu adalah satu hal yang jelas. Nah, adapun perkataan Ibnu Qayyim tentang definisi ilmu. Maka, disebutkan dalam uh, syair beliau, dalam Qasidah Nuniyah. Beliau mengatakan, Al ilmu ma'arifatul huda bidalilihi wa ma'adhaaka wa taqlidu mustawiyan. Ilmu itu adalah ma'rifatul huda bidalilihi. Mengenal petunjuk dengan dalil. Ya. Kalau dengan apa namanya? Penjelasan yang sama juga oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, beliau mengatakan al-ilmu ma'rifatul haqq bidalilihi. Ilmu itu adalah mengenal kebenaran dengan dalilnya. Dengan indikasinya, dengan tanda-tandanya Dengan bukti-buktinya Jadi Kebenaran itu ada bukti-buktinya Bukti yang menunjukkan kebenaran Maka dalil itulah yang seharusnya kita pegang Ya bukti satu kebenaran adalah Dikuatkan dengan adanya Dalilnya Kemudian kita lanjutkan apa yang Dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam dunia ini Dan tidaklah ilmu itu dengan taklid itu sama. Karena taklid adalah mengikuti kaun, makrid apa? Ittiba'ul qaul bila dalil. Hanya mengikuti pendapat tanpa memperdulikan apa dalilnya. Itu tak taklid. Mengikuti suatu pendapat tanpa mengetahui dalilnya apa. Nah. Adapun penjelasan yang diberikan oleh al hafidh Abu Amr Abu Umar Yusuf bin Abdul Bar atau dikenal dengan Ibnu Abdul Bar. Nah, beliau mengatakan bahwasanya wahadul ilmi wa tabayyanat, nah. wa nah. Ilmu itu adalah apa yang dia yakin benarnya. Dan sangat jelas sebagainya perkara tersebut. Ya, dan ini, masya Allah, lebih memberikan kejelasan tentang ilmu. Ilmu adalah sesuatu yang kita yakin sesuatu itu adalah benar. Ketika kita memiliki ilmu tentang suatu perkara, maka kita akan merasa yakin inilah dia yang benar. Dan kita akan tahu bahwasanya betul-betul perkara ini sangat jelas bagi saya. Maka ketika seseorang itu maka jelas baginya suatu perkara, maka berarti dia telah memiliki ilmu tentang perkara tersebut yeah. maka beliau mengatakan man tabayanahu faqad alimahu. maka siapa saja yang dia yakin tentang suatu perkara dan jelas baginya perkara tersebut, maka itu berarti alimahu dia memiliki ilmu tentang hal tersebut Nah, jadi bukanlah dikatakan berilmu kalau hanya mengikuti pendapat-pendapat saja ya tanpa didasari dengan dalil. Oleh karena itu belajar itu adalah bagaimana kita bisa menguasai dalilnya atau paling tidak memahami dalil, mengambil faedah dari dalil. Nah, ya. Bagaimana hadis karena Rasulullah SAW mengatakan nam. Negeri uh, muballagin Semoga Allah memberikan wajah yang berseri-seri. Orang yang dia itu mendengarkan hadis dari itu, ya. Artinya dia mencari ilmu, ilmu dalil. Itu hadisnya Rasulullah SAW. Maka ketika dia dengar "Fau'ahha", dia berusaha menjaga hadis tersebut. Dan menjaga di sini maksudnya apa? Dia menghafalkannya dan juga bisa mengambil faidah dari hadis tersebut. Ya, jadi hadis dulu atau dalil dulu, baru kemudian dari dalil tersebut kita mengambil faidah. Nam, au minasami. Bisa jadi orang yang dia hanya sekedar disampaikan padanya hadis, tapi justru dia yang lebih au a. Lebih menjaga, lebih bisa mengambil banyak faedah daripada orang yang pertama kali menyampaikan hadis kepadanya, ya, nah, seperti itu. Jadi ketika sampai setingkat ini seseorang dalam berilmu, maka masya Allah, ya, dia mendapatkan faedah ilmu dari hadis-hadis, dari ayat-ayat Al Qur'an. Makanya pembahasan kita setelahnya adalah. Pembahasan yang ketiga, Al-ilmu al-muradu ta'allumuhu. Apa ilmu yang hendaknya kita pelajari? Ilmu apa yang hendaknya kita harus pelajari? Nah. Maka al-imam Ash-Shafiq rahimahullah dalam syairnya mengatakan, Kullul ulumi siwal qur'ani illa al haditha wa illa fikha fid din. Setiap ilmu selain Al-Qur'an itu hanya menyebutkan saja. Ya. Ilmu selain ilmu Al-Qur'an, selain ilmu tentang tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana membaca Al-Qur'an dengan benar, maka apabila ilmu selain daripada ilmu ini, maka itu hanya menyebutkan saja. Sia-sia umur kita kalau kita mengejar ilmu selain ilmu Al-Qur'an. Illal hadisa wa illa fiqhuddin itu ilmu hadis itu juga selain ilmu Al-Qur'an itu juga kita harus ya pahami pelajari wal fiqh dan ilmu tentang fikih. dan ada buku khususnya a syekh yang merupakan tadi apa namanya gurunya Ustaz Mustamin ya apa siapa tadi disebutkan gurunya Ustaz Mustamin oke iya ya, ya. Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Ya, nah Syekh Abdul Muhsin al Abad itu punya buku khusus bahwasanya hendaknya kita fokus mempelajari ilmu itu tiga ilmu. Ilmu apa? Tafsir, kemudian ilmu hadis dan ilmu fikih. Karena semua ilmu, ilmu ilmu yang ada itu kembalinya pada tiga ilmu ini. Semua ilmu-ilmu yang ada ya, ilmu akidah, ilmu tauhid, dalilnya dari mana? Dari Al-Qur'an dan Al-Qur'an hadis. Ya. Ilmu tentang akhlak. Dia berada dari mana? Dari Al-Qur'an dan hadis. Inna kala ala khuluqin azim. Sungguh gawahi Muhammad. Berada di atas akhlak yang paling agung. Akhlak Nabi kita tidak ada yang kalah. Baik. Ya. Di antara manusia yang ada. Nah. Buhan Allah ya. Dan ilmu tentang fikih. Kerana fikih penting. Fikih mempengaruhi sah tidaknya ibadah kita kepada Allah Subhanahu SWT. Sempurna tidaknya ibadah kita kepada Allah SWT. Kemudian beliau melanjutkan lagi. Al-ilmu ma'kana fihi fawal haddhasana wa ma'si wa dhaqa Ilmu itu hakikatnya adalah apa yang ada padanya perkataan haddhasana. Adapun selain daripada itu. Ya wa ma'si wa dhaka, kerana daripada itu waswas -was syaitan hanya waswas -was syaitan saja hanya waswas -was syaitan tidak menghasilkan keyakinan, tidak yakin kita kebenarannya, tapi kalau hadis mutlak benarnya, apalagi Al-Quran al nah dan juga sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Al Uthaimin dalam kitab, kitab al-ilm beliau mengatakan waladhi yu'inuna Bual ilmu syar'i dan yang kita disuruh untuk memperhatikan untuk kita ilmui adalah ilmu syar'iat. Wal <tuh> ya. murabbihi ilmu ma'andalillahu ala rasulhi min albayinat alhuda. Yang dimaksudkan ilmu syariat adalah ilmu yang Allah subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala ala wasallam dari albayinat keterangan-keterangan yang sangat jelas yang nyaka dan huda sebagai petunjuk kebenaran. Ya. Wal ilmu ladhi fihi sana'u wal madhu huwa ilmul wahyu. Ilmu wahyu. Ilmu maa Allah faqad. Maka ilmu yang ada padanya pujian adalah ilmu wahyu. Ilmu wahyu dari Allah. Itu Al-Quran dan Al Hadis Rasulullah SAW. Ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala saja dan juga penjelasan daripada Asy-Syeikh Abdul Muhsin Al-Abad beliau mengatakan innal ilmal mahmuda al musna 'alaihi wa 'ala ahlihi fil kitabi wasunnah ilmu syariah jadi ilmu yang diberikan pujian padanya ya bagi orang yang memiliki ilmu tersebut yang mana pujian itu terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu syariat ilmu ilmu syariat allati ba'at Allah biha rasulahu al-karim alaihi afdhalus salatu wa wa atama taslim yaitu ilmu yang dengan ilmu itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam faqul ma ja fi kitabillahi wa sunnati rasulih wa sallallahu alaihi wasallam min madhihin ilmi wa salaman ala hamalatihi inma yuradu bihi hadzal ilmu syar'i jadi apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan sunnah rasulullah sallallahu yang ada padanya penyebutan tentang pujian bagi orang yang memiliki ilmu tersebut dan juga bagi orang-orang yang membawa ilmu tersebut itulah yang dimaksudkan dengan ilmu syari Ilmu syari'atnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah dan juga sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitabnya Al Usul Salasa apa yang beliau katakan tentang ilmu? Apa yang beliau katakan tentang ilmu? Nah, masyaallah, ma'rifatullah wa ma'rifatun nabihi wa dinil Islam bil adillah. Itu mengenal Allah. Dan mengenal Allah itu maksudnya mengenal apa? Ya. Mengenal Allah dengan tauhid yang ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengenal Allah dengan mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dari tauhid, berubihi Allah Subhanahu Wataala, tauhid, asma wa sifat, dan tauhid, ya, aluluh, aluluhia. Nah, itu lah dia ilmu yang harus kita dahulukan. Bagaimana kita mengenal Allah dengan benar, mengenai tentang hak-hak Allah Subhanahu Wataala yang wajib bagi kita untuk menunaikannya hanya untuk Allah Subhanahu Subhanahu Wataala. Nah kemudian pembahasan kita yang keempat adalah bahwa ilmu ya kembalinya itu jadi seluruh ilmu yang ada itu kembalinya hanya ada dua kembalinya hanya ada dua al ilmu ilman ilmu itu ada dua al-basri al, al, al ilmu ilmani ilmu lisan fadaqa hujjatun ala bani adam wa ilman fil qalbi fadaqa ilmunnafi' hakikatnya ilmu itu ada dua ilmu yang pertama ilmu hanya lisan saja seperti ini adalah nasihat ya hati-hati ilmu hanya sekedar di lisan saja tapi tidak masuk dalam hati karena ilmu yang seperti ini adalah kata al-hasan al-basri itu hujatun ala bini Adam. Justru akan menghujat. Akan menghujat anak cucu Adam. Ini isyarat agar kita ikhlas dalam mencari ilmu. Ya, Betul-betul ilmu itu harus kita resapi sampai masa dalam waktu kita. Membentuk karakter kita. Membentuk kepribadian kita. Betul-betul kita berakhlak dengan ilmu. Jangan dikatakan punya ilmu tapi ternyata tidak ada ciri-ciri orang berilmu padanya. Tidak mengindahkan hal haram. ya Berucap dengan ucapan-ucapan yang justru menyelisihi daripada ilmu yang dia miliki. Maka hati-hati. Inilah hal yang akan menghujat diri kita nanti. Sebagaimana Nabi kita mengatakan ya, Al-Quran yang dia merupakan sumber ilmu. Al-Quran itu bisa menjadi dua kemungkinan bagi dirimu. Bisa menjadi penghujat kamu atau bisa menjadi pembela kamu. Pilih mana. Ya. Maka jangan sampai ilmu yang kita miliki, justru yang akan menghujat kita. Akan menuntut kita di hari kiamat. Kenapa kita tidak amalkan. Dan ilmu yang ada dalam hati itu adalah dia al-ilmu nafi' kata al-hasan al-basri. Al-ilmu fil qalbi huwa al-ilmu nafi' Ilmu yang ada dalam hati itulah dia ilmu yang bermanfaat. Kemudian beliau mengatakan, kal ilmu nabi huwa ma'ba syarolok kal ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang langsung meresap dalam hati. Wa alkorafihi ma arifatul sehingga kokohlah padanya pengenalannya tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kokohlah dalam hati tersebut. Kegagungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengagungannya maksud saya. Pengagungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga rasa cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian tentang al ilmu ilmani ini juga sama yang dikatakan oleh Al Hasbuddin Ibnu Hajar Al Asqalani. Abu Al-Hafidh Ibn Rajab al, nah, al, Ibn Hajab, al dalam kitabnya, Fadlu salaf, ala ilmi hadakan, Allah Taala kitab Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam kitabnya ada dua model ilmu. Ya, terkadang disebutkan tentang ilmu dalam bentuk pujian. Dalam rangka pujian. Dan juga disebutkan tentang ilmu, tapi ternyata disebutkan dalam rangka memberikan celaan terhadap ilmu tersebut. Sedangkan yang dipuji itulah dia ilmu yang annafi'ah. Ilmu yang bermanfaat. ya Oleh karena itu, Sebagaimana dalam Al-Quran eh, Sebagaimana dalam Hadis Rasulullah juga sama seperti itu Juga disebutkan bahwa Ilmu itu ada dua Ilmu yang nafi' Ilmu yang bermanfaat Dan ilmu yang la yanfa, Ilmu yang tidak memberikan manfaat Ya Sehingga disebutkan dalam hadis Bagaimana Doa Nabi SAW Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dimana doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yaqha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la istajabu Ya Allah saya memohon kepadamu perlindungan ya Allah lindungilah saya dari ilmu yang tidak bermanfaat yang justru disebutkan pertama adalah perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang tadi kita sebutkan ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak bisa menghadirkan bagi orang yang memiliki ilmu tersebut, rasa takutnya kepada Allah. Rasa hanya kepada Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Dan aku berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk yang tidak tenang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dia senantiasa selalu diganggu dengan pikiran-pikiran yang lain yang tidak berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala wa min nafsin la tashba dan melindung dari jiwa dari hati yang tidak pernah merasa puas tentang perkara dunia ini tentunya wa min da'watil la yustajabulaha dan saya melindung dari doa yang tidak diterima dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Nah, maka beliau mengatakan bahasanya ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang Allah Subhanahu Wata' turunkan kepada Rasulnya dari al-bajina wal al-huda, dari keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk. Maka fal ilmu ladi fih thala'ul madhuhu wa ilmul wahi ilmu maan Allah fakat ya. Nah sebagaimana sudah kita eh, sebutkan ucapan ini tadi barusan juga ya tentang apa namanya ilmu yang hendaknya kita pelajari dan sangat penting untuk kita perhatikan apa yang didoakan oleh Rasulullah SAW dimohonkan maksud saya dimohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu doa. Allahumma qsimla Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi wa baina ma'siyatik Ya Allah bagikan kepada saya bagikan berikan ya bagikan maksudnya berikan kepada saya daripada rasa khasyah dari rasa takut kepadaMu ya Allah ma tahulu bihi bainana apa namanya Ma tahulu bena nawabena maksiat yang bisa menghalangi antara saya dengan atau antara kami dengan perbuatan maksiat. Pasal takut itulah yang bisa menghalangi kita dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa min to'atika dan saya memohon kepadamu agar diberikan ilmu yang bisa dengan saya melaksanakan ketaatan kepadamu. Yang mana dengan ketaatan tersebut ma Tuballilu Nabihi jannatak yang bisa mengantarkan kepada eh, mengantarkan saya kepada surgaMu ya Allah. Wa minal yakinimatuhawi lebih alai nama sawi badunya dan ilmu yang dengan ilmu tersebut saya yakin bahwasanya musibah-musibah yang menimpa diri saya itu insyaAllah akan segera hilang dan akan datang setelahnya kemudahan ilmu yakin. Ya, dan ilmu yakin adalah Ilmu yang dengan yang kita pakai ketika terjadinya musibah dari Allah Subhanahu Wataala yang kita yakin bahwasanya musibah yang datang ini merupakan ujian bagi saya untuk menguji, menguji sejauh mana kebenaran keimanan saya kepada Allah Subhanahu Wataala. Nah, dan seterusnya dari rute tersebut dan kemudian ada satu lafadz doa yang sangat penting di situ. Walataj alid dunia akbar hammina, walau mablagu ilmina. Janganlah engkau jadikan perkara dunia itu adalah mablagu ilhamina, akbar hamina maksud saya, akbar hamina, wamablagu ilmina. Janganlah, janganlah engkau ya Allah jadikan dunia ini, yaitu kita tidak kami yang paling besar, ambisi kami yang paling besar dalam hatinya ambisinya hanya dunia dan dunia dan dunia saja maka jangan ya Allah Jangan engkau jadikan hati kami ini dengan dunia sehingga kemudian ambisi kami yang terbesar hanya perkara dunia saja tidak ada ambisi untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat wala <t> <unga> ilmina inilah dia intinya jangan sampai perkara dunia itu yang justru keahlian kami yang paling banyak dalam ilmu kami. Dalam hati kami. Jangan jadikan hati kami ini isinya tentang ilmu dunia saja. Maka, Ya Allah, jauhkan dari kami hal tersebut. Jadikan hati kami ini, ya, ambisi yang pertama kali ada dalam hati kami adalah akhirat. Dan itulah yang menjadi hasil didikan Rasulullah kepada para sahabat. Yang mana, tidak ada pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat itu berkaitan dengan perkara-perkara amalan. Yang mana amalan itu justru hal-hal yang dia bisa dapatkan manfaatnya di akhirat. Bukan pertanyaan yang manfaatnya itu hanya berkisar pada perkara-perkara dunia saja. ya Sebagaimana yang banyak terjadi pada kebanyakan dari kita. ya Datang kepada orang-orang ya, yang tidak pintar. Di kiai dan yang lain-lainnya, minta diajarkan apa A amalan supaya bisa lulus ujian. Ya, ya belajar sebenarnya. ya. Tapi, Tapi maksudnya amalan ini ya ibadah, baca-baca. Tolong ajar saya dulu ya. Apa bagaimana supaya bisa naik jabatannya, bisa apa lagi? Laris dagangannya, bisa dan seterusnya dari perkara-perkara dunia. Dan itulah dia. Kualitas keimanan umat yang ada sekarang ini. Beda dengan kualitas keimanan yang ada pada sahabat Nabi SAW. Dullali ala amalin idukhilinu bihir jannah. Ya, ya wahai Rasulullah. ajarkan kepada kami atau tunjukkan kepada kami amalan yang bisa masuk surga. Ya Rasulullah. Man najah. Wahai Rasulullah. Bagaimana kami bisa selamat di akhirat nanti apa amalannya? Ya subhanallah. Seperti itu semua. Dan kebanyakan para sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang amalan. Maka semua amalan itu kepentingannya adalah kepentingan akhirat semuanya. Tidak ada kepentingan dunia. Masya Allah. Ya? Nah. Kemudian pembahasan yang kelima adalah pembahasan tentang fadl ilm. Keutamaan ilmu. Yang mana kata al-fadl itu bermanfaat lebih. Ya, Sesuatu yang lebih artinya kelebihan ilmu apa arti kelebihan ilmu dan orang yang berilmu ya nah. maka dalam Alquran dalam surah Al Baqarah disebutkan tentang bagaimana keutamaan Nabi Adam as ternyata Allah subhanahu wa taala menyebut ke dalam kisah Bagaimana percakapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan malaikat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada malaikat tentang keinginan Allah untuk menciptakan manusia? Yang mana menurut pengetahuan malaikat manusia itu akan banyak membuat kerusakan di muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa tunjukkan bagaimana ilmu Allah Subhanahu yang sempurna kepada para malaikat yang hakikat yang mereka tidak mengetahui apa dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang luas. Ya. Maka kemudian Allah ciptakan Nabi Adam AS Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam AS salam, maka itulah Allah tunjukkan bagaimana keutamaan Nabi Adam AS salam. Wa 'allamahū wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kemudian arobahon alal malaikah ya am bi'uni bi asma'iha ula'in kuntum <tartuk> shodiqin nah maka Allah pun menganugerahkan kepada Nabi Adam asma'a kullaha <tartuk> seluruh nama-nama tidak ada yang lewat dari nama-nama benda-benda ya nama-nama pekerjaan kata kerja kata benda kata ya semuanya diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan, kata Sheikh Abdul Rahman al-Syi'di rahimahullah, bahkan bentuk tasgirnya itu diajarkan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Bentuk ucapan yang kecil dari benda-benda yang ada. Apa namanya? Kalau bendanya kecil, apa namanya? Itu juga bahkan diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, yang Kemudian setelah itu, Allah Subhanahu Wa Taala tanyakan hal tersebut kepada para malaikat dan kemudian para malaikat minta udur karena mereka tidak ada ilmu pada pada perkara yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka maka disitulah ya menunjukkan keutamaan ilmu ya ketua, keutamaan manusia itu hakikatnya bukan dilihat dari hartanya keutamaan manusia itu tidaklah dilihat dari paras wajahnya ganti atau tidaknya ya tapi kemuliaan manusia itu dari ilmu yang dia miliki ilmu yang dia miliki nah kemudian tentang kota ilmu tentunya ada satu hadis ya hadis yang diriwatkan oleh aliman ibnu majah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man, salik, man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah Barang siapa yang menempuh satu perjalanan yang dengannya dia mencari ilmu maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga Wa innal malaikata latazuu ajnihataha ridan li talibil ilm Malaikat itu sangat senang sangat suka kepada mereka orang-orang yang mencari ilmu ya saking senangnya para malaikat kepada mereka para sahli bin ilm penuntut ilmu itu sampai mengembangkan sayapnya bukan untuk terbang mengembangkan sayapnya untuk menaungi para penuntut ilmu saking senangnya para malaikat dengan mereka orang-orang yang menuntut ilmu Ya, nah wa inna taalib al ilmi yastak yastakrulahu manfi s sama wa manfi manfi s sama iwal arq hatta hidan fil ma dan para penuntut ilmu itu seluruh penduduk langit dan bumi itu memohonkan ampunan kepadanya, masya allah ya kalau kita bayangkan semua yang ada di muka bumi ini baik itu binatangnya baik itu tumbuh-tumbuhannya baik itu ya apa saja yang ada di langit dan di bumi itu memohon ampunan kepada para tholibul ilm ya hatta al-hitan fil bahkan ikan yang di dalam air itu juga ternyata memohon ampunan bagi kita ya nah dan keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah maka itu bagaikan bulan atas seluruh bintang-bintang yang ada kalau kita perhatikan bulan ternyata bulan ini yang paling bersinar ya dan apa, bulan itu dikeliling oleh bintang-bintang Nah, dan siapa yang paling terang cahayanya? Yang mana yang paling terang cahaya maksud saya? Yaitu bulan. Ya, itulah keutamaan orang yang berilmu. Dibandingkan bulan dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada. Nah, wa in inal ulamaa hum warahatul ambia dan para ulama lah, orang-orang yang berilmu lah. Mereka lah hakikatnya para pewaris nabi. Innal ambiyah ala mewariskan dinaran waladirhamah dan para nabi-nabi itu tidaklah mewariskan bagi umatnya harta, apakah itu dirham, uang perak ataukah dinar, uang, uang emas. <coughs> Inna mawarasul ilma, namun yang yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Paman akhodahu, akhodabi akhathah haldin wafirin. Maka siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka dia telah mengambil Ya atas warisan yang sangat banyak. Dari Allah subhanahu. Eh, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. sallam. Kemudian. Tentang keutamaan ilmu ini. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Menyebutkan sampai 153 keutamanya. ya Kurang apa lagi. Hadis itu saja sudah luar biasa. ya Yang menyebutkan beberapa. Dari keutamaan menuntut ilmu dan ketemuan orang yang memiliki ilmu. Dan kalau sampai 153, Masya Allah. Ya, berarti ini hal yang sangat luar, sangat luar biasa. Di antaranya adalah. Allah Subhanahu wa taala itu menggandengkan persaksiannya dengan persaksian para ulama orang-orang berilmu. Ya. Atau bahkan Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kesaksiannya para ulama itu kesaksian yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'had annahu la ilaha wal malaikatu wa ilm bil qist. La ilaha hakim. Allah bersaksi akan kebenaran kalimat La ilaha illallah. Dibikin para pa para malaikat dan juga para ulama para orang yang memiliki ilmu itu juga disebutkan oleh Allah subhanahu wa taala kesaksiannya adalah kesaksian yang luar biasa yang mana mereka menyaksikan akan kebenaran kalimat La ilaha illallah. Ya. Dan juga Allah subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya tidak akan pernah sama orang yang tidak tahu, tidak memiliki ilmu dan orang yang memiliki ilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui ilmunya dan orang yang tidak mengetahui tentang ilmu? Kemudian juga di antara kotaan ilmu adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ulama rujukan solusikan dari segala perkara-perkara yang dihadapi oleh manusia yang ada. Agar kembali bertanya kepada para ulama yang ada di antara mereka. Wasalu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Ta Banyaklah kepada mereka orang-orang yang sentiasa berzikir kepada Allah. Itu para ulama. In kuntum la ta'lamun. Ta Jika kalian tidak mengetahui tentang suatu perkara Dan juga ada dalam satu hadis hadis yang diutop oleh Al-Imam at-Tirmizi Al yang mana hadis tersebut Rasulullah mengatakan fakihun ashadu ala shaitani min alfi aibdin di orang yang ahli fikih orang yang fakih orang yang pandai memahami tentang perkara agama itu lebih berat dihadapi oleh syaitan daripada seribu Ahli ibadah, daripada seribu ahli banding, jadi satu banding seribu. Nah. Bagi syaiton yang paling berbahaya, paling berat dihadapi adalah orang yang faqih. Nah. Demikian pula disebutkan bahwasanya tidak ada yang tidak ada di, di muka bumi ini dari perkara dunia yang ada yang semuanya selamat dari laknat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang alim berilmu dan orang yang menyebarkan ilmunya Nabi mengatakan ad-dunyama'luna wa malunun ma fiha illa zikrullah wa alimun wa muta'allim dunia ini semuanya terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa terlaknat karena dunia ini banyak-banyak yang memalinkan manusia dari beribadah kepada Allah memalingkan manusia dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mal'ul mafiah dan apa saja yang ada pada dunia itu semuanya terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali zikrullah. Jadi suatu perkara yang dengannya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu amalan yang dengannya kita menyebut Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala wa pemutahalim dan orang yang berilmu dan orang yang belajar tentang ilmu maka mereka tidak dilaknat oleh Allah subhanahuwataala justru mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah subhanahuwataala dan juga pula khotaman halakah khotaman majlis ilmu itu diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai riadul jannah, taman-taman surga maka jangan sampai kita lewati taman-taman surga seperti ini yang mana hendaknya ajang tabligh akbar ini betul-betul kita duduk tinggah untuk mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW tidak perlu dipakai malah jalan-jalan ya. tapi mengatakan iza marartum biriyadil jannah farta'u kalu wama yadul jannah kalu Al-Hilaq al-Zikr. Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Maka kemudian ditanyakan oleh para sahabat, Wa Jannah, Apakah taman-taman surga itu? Wahai Rasulullah. Maka beliau mengatakan, Al-Hilaq al-Zikr. Yaitu majlis Yang Majlis Zikr maksudnya majlis ilmu. Kerana tidak ada yang bisa betul-betul menghadirkan Zikr kita kepada Allah, kecuali dengan il ilmu na zikir itu tidak hanya sekadar mengucapkan tasbih tahlil tambah kemudian diresepi maknanya tapi bisa menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa dalam zikir kita hanya sekedar lafaz tidak tapi zikir yang paling utama adalah ilmu ilmu yang dengannya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala nah dan juga hadis yang menyebutkan bahasanya, majlisul fikih khairun min ibadati siti nasanah. Ya. Alimah ibn Kuayy menyebutkan hadis tersebut, bahasanya, majlis yang dengannya kita memahami tentang perkara agama itu lebih baik. Khairun min ibadah, daripada beribadah selama siti nasanah. Selama 60 tahun. Nah, duduk bermajlis, yang mana dengan majlis tersebut kita bisa memahami fikih, Memahami agama Allah Subhanahu Wa Taala maka itu jauh lebih baik daripada beribadah kita selama 60 tahun lamanya. Dan juga hadis yang mengatakan ya sirul fikhi min kasirin min al ibadah. Ya. Ilmu fikih yang mungkin sedikit, tapi kita faham padanya. Ya. Ilmu fikih kita walaupun mungkin sedikit, tapi kita menguasai ilmu tersebut itu jauh lebih baik daripada banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik daripada banyaknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Dan juga ya keutamaan ilmu ini ilmu ini bisa membebaskan kita dari kebinasaan. Ya. Karena kejahilan itu akhul maut itu saudaranya kematian banyak banyak orang mati karena kejahilan ya jadi kalau bisa diganti saja itu apa namanya tulisan di rokok itu merokok bisa membunuh ya atau bisa juga kita katakan bahwasanya kebodohan bisa membunuhmu ya ingat kisah orang yang mau bertobat ya karena uh, yang kebelikum dalam hadis yang ribut kalimat muslim bahwa bahwasanya dulu ada orang sebelum kalian kata nabi so sallallahu kepada para sahabatnya rojulun khatalah is wa is ya rojulan orang yang dia pernah membunuh sampai 99 orang weh enggak sembarang ini ya nah yang kisah apa namanya kejadian yang di mana New Zealand itu sampai berapa dibunuh itu? Ya. Belum sampai 99, ya. Nah. Ini dia satu orang. Mungkin ada terjadi pembantaian tapi pembantaian orang-orang itu kan dia berjamaah, ya, tidak satu orang. Ini satu orang. Bunuh 99. Yang mana satu orang saja dibunuh ya bermasalah kita, ya. Hadapi kabilahnya, hadapi keluarganya, hadapi ya masyarakat yang yang membela Maka bisa berabe kita kalau ya. Tapi orang yang bisa berhasil bunuh 99, wah ini bukan orang sembarangan, ya. Masa tidak ditangkap polisi? Masa tidak di ya? Tapi dia masih ber, berkeliaran begitu saja di mana-mana, ya. Nah, berarti orang ini tidak sembarangan. Tapi sejahat-jahatnya manusia dalam hatinya masih ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hatinya masih ada harapan untuk bisa baik. Untuk bisa bertobat kepada Allah, ingin merubah. Dia tahu biasanya dia sadari apa yang dilakukan itu adalah satu hal yang salah. Dia ingin kebaikan. Dia ingin matinya mati baik. Kita itu, kebanyakan kita manusia, selalu memikirkan hidupnya hidup enak. Hidup baik. Tapi tidak memikirkan bagaimana mati yang enak, mati yang baik. Ya, Maka orang ini dia terpikir bagaimana mati yang enak, mati yang baik. Ya, Sampai dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu SWT. Maka dia tanya kepada Penduduk negeri yang kira-kira siapa yang bisa menyelesaikan masalahnya. Yang bisa dia curhatkan tentang perkara dirinya ini. Maka ditunjukkanlah kepada seorang abid. Seorang yang ahli ibadah. Kemudian ketika datang kepada orang tersebut. Disampaikan. Ya, apa masalahmu? Apa yang kamu curhatkan? Saya bilang, saya sudah bunuh orang. Oh. Jumlahnya 99. 99. ah Kaget tahu ya. Weh, terus kenapa kira-kira saya masih bisa diterbat eh, bagaimana bisa itu kalau begitu weh? ada sembarang kok 99 orang kok bunuh weh, tidak ada harapan kalau katanya tidak ada harapan akhirnya kecewa karena kecewa akhirnya ya sudah sekalian saja yang membuat dia kecewa dibunuh juga sekalian Ya, dia bunuh ya sudah lengkaplah jadi 100 lengkap 100 tapi tetap, ya, pasti juga ingin bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hatinya itu masih ingin berbuat kebaikan. Maka kemudian dia tanya lagi, ya, dia cari lagi siapa kira-kira. Kamu ditunjukkanlah kepada orang yang betul-betul alim. Ya. Dan sebutkan hadisnya memang alim. Saya bukan antara abid dan alim. Ahli ibadah dan orang yang alim. Maka ketika ditunjukkan kepada orang alim tersebut, maka dengan ilmunya dia mengetahui bahwasanya apa ya uh, dia tahu tentang kadar Allah Subhanahu wa taala keagungan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu Maha Pengampun maka dia mengatakan tidak ada yang bisa menghalangi seorang hamba dari taubat Allah Subhanahu wa taala kalau betul-betul hamba itu mau bertobat kepada Allah tidak ada yang bisa menghalangi Allah pasti akan menerima taubatnya tapi dengan syarat ya, kamu harus hijrah dari tempatmu yang banyak kemaksiatannya kepada tempatnya orang-orang soleh. Nah, ini juga ya. Satu faedah kalau bisa kita cari kaplingan-kaplingan dekat-dekat pondok. Ya, kaplingan yang adanya padanya orang-orang yang soleh Sebab kalau kita tinggal di lingkungan yang wah, ya. Lingkungan yang ya begitulah ya, kebanyakannya maka tentunya banyak-banyak kita itu ikut terpengaruh juga akhirnya, ya. Nah, dengan lingkungan yang ada, maka Peng, apa? lingkungan itu sangat mempengaruhi, sangat mempengaruhi keilmuan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana nanti akan disebutkan pembahasan diantar pembahasan kita adalah tentang al hal-hal yang menghalangi orang bisa menuntut ilmu. Ya, diantaranya adalah biah, yaitu lingkungan. Nah, lingkungan itu mempengaruhi orang itu semangat tidaknya dalam menuntut ilmu nam seperti itu. Nah, lanjut pada kisah tadi. Akhirnya dia dengarkan. Dia dengarkan apa namanya? E, nasihat orang alim tersebut. Dan dia pun kemudian hijrah. Tidak sampai pada tempat yang dia tuju. Negerinya orang-orang soleh. Kemudian dia meninggal. Dan kemudian meninggalnya ini akhirnya dipersilisikan oleh para malaikat. Ya, hebatnya orang ini ya. Tapi dipersilisikan oleh malaikat. Nah. Jadi kalau malaikat azab ini dia mau ambil nyawanya, ya. Kenapa? Karena orang ini tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali. Kemudian malaikat rahmat disuruh tidak, ya. Walaupun dia tidak mem, apa namanya berbuat kebaikan sama sekali, tapi dia memiliki keikhlasan dalam bertobat, niat yang ikhlas dalam bertobat. Akhirnya bertengkar. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengutus satu malaikat lagi, malaikat sebagai hakim. Maka kemudian diputuskan, ya, kalau begitu, kalau tidak ada yang mau mengalah, ya, yeah. maka coba diukur, ya, diukur jarak orang ini, mana yang lebih dekat jaraknya. Apakah kepada negeri yang dia dari sana, dari, apa, negerinya orang-orang yang berbuat maksiat atau lebih dekat kepada negerinya orang-orang yang soleh. Maka ketika diukur ternyata, dia lebih dekat kepada negerinya orang-orang soleh, maka. Dia pun diikutkan dan akhirnya diambil ruhnya oleh malaikat rahmat dalam artian dia mendapatkan ampunan yang Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana keikhlasannya dalam bertobat dan karena apa namanya keberkahan ilmu orang yang berilmu. Nah, jadi hati-hati. Nah, kebodohan bisa membunuhmu. Nah. Baik. Sampai jam berapa ini? Nah. kemudian kita bahas pembahasan berikutnya tentang keifawasalan ilmu Bagaimana ilmu itu bisa sampai kepada kita? Apakah kita harus seperti kemudian nanti datang. Ilham datang, wahyu datang, ya atau bagaimana? Ataukah kita harus berjalan, mengembara, tapi tidak tahu arahnya kemana? Ya, nah, jalan saja terus, ya akan dapat hikmah nanti katanya. Apakah seperti itu kita dapatkan ilmu? Ya, nah, kalau berjalan, tapi jalannya untuk mencari ilmu, maka itulah yang diinginkan. Ya. Itulah yang diinginkan. Man salaka ya, tariqan yaltamisu fihi ilman fa halallahu bihi tariqan ila jannah. Para siapa yang menempuh perjalanan, ya rihlah, rihlah thalibul ilm sebagaimana ya banyak kisah-kisah para ulama terdahulu bahkan sahabat Jabir bin Abdullah itu sampai kafar selama satu bulan ya. Hanya karena mendengarkan hadis yang belum pernah didengar yang dia katanya hadis itu disampaikan oleh sahabatnya apa sahabat yang lain ya yaitu nah selisih lima menit dan masih banyak nih nanya materinya nih nah jadi sahabat siapa tadi Jabir bin Abdullah ya itu sampai apa namanya satu bulan perjalanannya hanya karena ini tabayyun ya tabayyun dari sahabat yang mendengarkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ya ada satu perkara ya disebutkan perkara perkaranya apa di situ enam di mana kita ini disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Arhilah fi Thalabul Hadis enam jadi faedahnya juga dalam hadis ini hadis tentang Jabir ini yaitu hendaknya kita mencari sanad al-ulu Ya, sanad hadis yang lebih pendek, ya, lebih tinggi kedudukannya, yang lebih, lebih pendek sampai kepada Nabi SAW Nah, karena mungkin ya ini dia mungkin dengarkan dari apa namanya dari orang lain, dan apa namanya dia, dia maksudnya tidak langsung dari sahabat apa namanya <coughs> Abdullah bin Unais al Ansari. Abdillah, Abdullah bin Unais al ansari Nah, jadi orang ada orang lain menyampaikan ke Jabir bahwasanya Abdullah bin Unais menyampaikan hari ini. Ya, Tapi dia tidak puas, dia harus ketemu Abdullah bin Unais. Sampai kemudian dia harus sahfar sampai satu satu bulan lamanya, satu bulan, Dia bukan main-main satu bulan. Ya, nah, maka kemudian dia pun sana dan kemudian bertemu dengan sahabat Abdullah bin Unais Al-Anshari dan dia pun bertanya tentang hadis yang dia dengarkan tadi. 6 nah. Dan yang lebih mengherankan lagi adalah kisahnya seorang imam Syekhul Islam bahkan digerakkan Syekhul Islam yaitu Baqi. Baqi, ya Baqi. Oke okay, ya, Baqi bin Mukhlad Al-Andalusi. Bayangkan dari Andalusia jalan kaki datang ke Baghdad hanya ingin bertemu dengan alimam Ahmad bin Hambal. Nah, datang ke Imam Muhammad. Dan ternyata sampai di sana berapa bulan itu? Enam bulan baru sampai. Ya, enam bulan baru sampai dan di sana ternyata Imam Ahmad lagi di apa namanya? dilarang untuk menyampaikan hadis karena pemerintah ketika itu ya um, lagi terfitnah dengan pendapat Al-Qur'an itu makhluk. yang mana Imam Ahmad tidak mendukung pendapat tersebut sehingga kemudian dia di apa istilahnya? Tidak boleh tampil apa? Hah? Diboikot. Ada <laughs> yang keren lagi itu yang di Hah? <laughs> apa? Ya pokoknya dilarang lah. Ya, nah, yang lebih mengherankan lagi ketika ketemu dengan Imam Ahmad itu pun juga, ya, eh, tidak ada yang juga mau menyampaikan ilmu kepada orang tersebut. Pokoknya dia memang banyak turunnya ya. Nah, ya ketika tiba di Bagdad itu, hanya Imam Ahmad yang mau melayani. itu pun juga dengan cara yang menakjubkan. Ya, bilang, kamu apa mau sini? Saya mau minta hadisnya. Bukankah kau saya larang atau dilarang? Bukankah kau mendengar? Saya dilarang untuk menyampaikan hadis. Pulang-pulang. Ya. Datang lagi. Terus bilang, dia ya, tengok-tengok. Tidak ada orang kah? Kamu boleh ambil hadis dari saya, tapi dengan dengan syarat. ya. Kamu pura-pura jadi orang orang fakir, orang apa, minta-minta. Ya. Nanti kamu saya kasih roti. Di roti itu ada hadis saya. Tapi seperti itu. Subhanallah. Ya sampai seperti itu perjuangan yang luar biasa harus ada hikmah al ulu ada harus ambisi yang kuat ya semangat yang kuat untuk mencari ilmu. Nah, jangan air hujan ai. pokoknya baru hujan belum ya sebagaimana yang dialami oleh para sahabat dan para salaf tabi'in. Dan juga kalau kita mau mendengarkan kisah-kisahnya si Ustazin ketika menuntut ilmu ke si Syaikhul Fauzan, si bin Bas, itu juga ada dua kisah-kisah mereka yang menajubkan. ya. Nah, lewat kayak ini, Insya Allah kita akan uh, bahas pada kesempatan yang lain, ya, Insya Allah. Nah, ada Muawwiyah ya, Insya Allah nanti itu bisa dapatkan juga ya, di yang lainnya itu hal-hal yang bisa menghalangi seseorang dari mencari ilmu. Mungkin ini dulu yang bisa kita bahas ya mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ini menggugah hati kita untuk lebih semangat lagi untuk menuntut ilmu, mencari ilmu. Ya. Yang mana memang alhamdulillah dari antum di sini sudah menunjukkan semangatnya antum. Dan tidak sampai di situ penyantum harus bisa saya bahasa Arab setelah ini ya. sudah selesai hafalan matan-matan akidah matan-matan yang lainnya ya. setelah antum belajar di sini nah, nah kita akhiri subhanallohumma robbana bihamdika syadallahu laa ilaaha illaa anta astaghfiruka wa atuubu ala nabi muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jami'in wa akhirul da'wan alhamdulillahi robbil alamin wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh